Do ini tetua-tetua RC Drift nih uh, Ketika poti leading uh, Line nya bagus Mulus Dava juga rapet uh, Tapi Dava Ketemu lagi sama gue Levi di RC TV Indonesia Nah gap okay, sekarang bang. ini udah episode berapa nih gap nih? Ini episode lima. Ya? Oh, udah episode lima. Bracket kita buat sampai episode delapan. Nah dari situ nanti yang menang akan kita adu lagi sampai ketemu juara satu gap. Wih oh, keren. <laughs> seru ya seru seru seru. seru. Nah lihat, ini... lihat episode yang kemarin kemarin sih. Seru banget bang Oke ya, pada ceng-cengan, pada emang nyali dipertaruhkan oh. di sini ya enggak? Skill, nyali, dan apa lagi ya? Luck ya, faktor luck ya, Faktor luck, betul Yoi, nah ini enaknya kita sekarang nge siapa nih, game? Ada... Nah, Ada... Siapa nih yang ketua Ada nih? Abang Koti ya? Wih Abang oh. Koti sama... Ada orangnya, get. Sama Dafa kali ya? Oh, Dafa, si pemilik toko Nah, itu master-masternya RC Grip kita challenge dia yuk. Noh. Ini dapetin 1.40. Wah, siap kabar lu wanane? Bayanane. Wah, gila. Yeah. Lu ya? lagi ngapain nih? Lagi nyeting-nyeting. Iya, ganti, ganti pelok Uh, ganti pelok doih. Enak. Enak enak padahal mahal velnya. Nek, mahal lu enak. Mahal lu sini siniin lu 200.000 udah. Mahalan lu an <one>. cepet doang <laughs> Ayo, pemirsa, Doi ini tetua-tetua nya RPG nih. Ah. nih. Uh -uh. Gue mau nantang lu nih sekarang, Dewa. Oke. Baik. Baik. Baik. Baik. Lu tahu Dava oh. yang lagi main di atas. Uuu, Dava meri kok, weh. Gak tau, ngelawan dia Gak macem-macem. Gak macem-macem. Lu berani gak ngelawan Dava nih Uwe. sekarang? Beranilah. lah. Weh. Iya, iya Doi gak ada takut-takutnya. Nah, takut-takutnya gue. Buat challenge langsung. Lu satu bracket sama Dava gimana? Baik. Baik. Baik kita lihat di track kita datengin Om Dafa. Apakah Om Dafa menerima tantangan dari Om Poti? Kita datengin Om Dafa. Om Dafa? E, e, e. Ternyata dia sekarang latahan guys. <laughs> oh emang latahan? <laughs> Gue gak tau dia <laughs> nah, suka cewek macam apa? Cewek? Gue cewek. Nah sekarang nih Dafa ada yang namanya Om Poti. Ya, yeah. iya kan. Si lu tahu dia Pedro. jago kan? Si Pedro. Boleh, boleh. Boleh, boleh jago kan dia. Boleh, boleh. Nah, gua tanya, lu buat tantang lawan lo oh, emosi mau nggak lu? Jadi, nggak ada takut takutnya juga dong Jadi, Jadi kalau gua lihat di sini mentalnya mental mental <meng> juara. Mental juara ya. Pedro, kita kasih lihat Pedro. Betul kita Pedro. Wow, langsung lu Gila lah, Gemp. gokil loh. Beta sama Pedro, jadi mobilnya One itu kalau dipanggil Pedro. Mobil lu namanya siapa? Gak tau gua gak punya mobil. <tuk> Hahaha. <Ethan> mobil rental semuanya nih. Kasian deh. Gak, udah lagi jadi joki tembak. Joki tembak Saksa. emang. Oke, lu gua tantang langsung sama Om Poti di track Little Tokyo. Gimana sekarang? Dito. Gas! Gas! Kita lihat guys. Sekarang di belakang gue udah ada Om Dava sama Om Poti. Semangat banget dia masuk TV. <tuk> Nah, kalau lu lihat, nih mobilnya Om Boti yang warna hijau nih, Mark X. Uh, yang satu lagi nih biru, ini mobilnya Om Dava. Ois. Oke, sekarang lu gua minta tolong untuk suit, untuk menentukan siapa yang leader dan siapa yang chaser. Kalau menang leader, suit lu berdua. Gua ntar, jempolnya dia kayak panjang banget bingung gua bedain ya oke berarti yang leader adalah om poti yang chaser adalah om Dafa. kita lihat mereka berdua menang mana yang belakang lu jagoin siapa poti om andi jagoin siapa jagoin opa opa kan dia juri <laughs> Oke, kita lihat guys. Dah, Oke, okay. ini sekarang masih sama Opa untuk menjurikan pertandingan ini kita lihat. Alright, Opa silahkan Opa. Oke, okay, drive ready? Oke. 3 2 satu go, wow. big angle dari Om Potti. Om Dava tapi nggak mau kalah, tetap ditempel terus. Oke, okay. yes, ya, agak straighten dari Om Dava. Oh, juga sangat tenang, ditempel-tempel terus. Oh, okay, definisi ternyata Om mendapat digrebekan ya, Gua eh. paling gak bisa main main Oke, Opa. Okay. Menurut gimana Opa, menurut menurut menurut menurut menurut menurut menurut opa tadi di, di kita keep dulu <coughs> untuk round kedua. Oke, okay, kita lihat. Jadi ini kita tiga round ya? Tiga ronde ya. Tiga ronde menang dua. Oke, Jadi dua, dua menang Ya. Oke. Oke, driver ready? Ra, round 1, run kedua. Oke. Okay. Driver ready, tiga, dua, satu, yeah, ini 321 2, 1, go. Ya, ini komjapa leader, opoti chaser, big angle dan langsung ditempel terus sama opoti. Oh wow, nice, opoti nempel Oh wow, big angle dari opoti. Oh wow, ada politik politik sedikit, tapi nggak kena opoti di politik. Untuk round satu ini sama-sama bagus. Mm -hmm. uh, <laughs> tapi uh, gue milih Poti untuk menang. Kenapa? Karena uh, pertama Dava ketika ketika sama-sama uh, sama-sama leading, uh, line-nya bener si Poti, Ini oh, nggak beli kuat. Ya kan tengah akan gue bilang mereka itu langsung masuk, lu terlalu keluar, uh... cobain. Ada cewek langsung pada nggak konsen ya kan. Ketika ngeciss, uh, poti uh, lainnya bener. Oh. Kalau Davat tadi sini juga yang katinggalan nih. Sisanya oke okay lah sama-sama lah. Oke, okay, berarti uh, satu poin untuk Om Poti. Ini masuk ke run kedua. Round 2. Round 2. Yep. Run pertama, 1-0. Poti Dava. Yep. Okay. Uh, driver ini, <laughs> 3, 2, 1, go. Nice, Om Poti. Cakep banget lho, dua-duanya udah bagus lho. Mama... Mama... Mama... Mama. Mama. Mama. Mama benar, benar. Gimana ini dapat? Gimana nih, Om Poti bisa nabrak gimana? Oh, drama... Kalau dua kalau seru langsung, langsung. gak seru gitu loh. Gak seru gitu. Halsan. <laughs> Oke, okay, kita lanjut. Oke, okay, round kedua, round... Round ya. kedua, round kedua. Okay. Ready? Tiga, dua, satu, go. Nice, Dan angle yang besar dari Om Dafa. Oh, uh, poting buan nempelnya gokil. Oh, uh, nice. nice. Ini, ini, ini ya keren banget ya, Pak ya. Yeah. Oh. Oke, okay. nah round kedua dimenangkan oleh Dafa mutlak Nganolong. nolong. Nolong, nolong. Harusnya nice. kalau lo dari sini mulus tadi bisa OMT <coughs> karena ranes <coughs> mirip dua-duanya. Dorongnya mirip Berat ya, ya. posisi terus begini iya. Di round uh, iya. Oke. Okay. Berarti masuk round 3 nih. Round 3 final, round. final round ya. Final round. Oke. Oh, yes. <laughs> Oke, okay. okay, nice. Round round ketiga adalah gua pengen uh, line leading sama-sama ngikutin. Baik. Jadi bukan lain yang bener yang mana, uh, tapi harus bisa ngikutin, sama-sama mimicking. -sama. Siap? Oke, okay. teman-teman di rumah, untuk round 3 peraturannya akan lebih ketat lagi ya, Opa ya. Baru kali ini dari episode pertama sampai yang kelima ini, ini ada yang sampai ke 3 round. Mereka berdua, karena mereka sama-sama gokil. Oke, okay. Driver ready? Round 3. Run, 1, 3, 2, 1, go! Nice, om oh, japa, chasing gokil, wow! Clipping poin diambil semua sama om ya. Gue cakep dudanya, berani, tipis dua banget. Penentuannya dua round dua nih ya. Ada satu satu titik yang gue tandain sedikit, tapi sedikit benar. Gue keep secret. Keep secret. Oke. Oke. Okay. Okay, ya. Ready? Ini seru nih, seru nih. Round three, run kedua. Ready? Tiga, dua, satu, go! Poti Big angle ya, sedikit tertampol ya Wow, ini Tengah oh, uh, posa awas oh awas, iya, iya. awas Ini agak-agak uh, seru ya Bapak ya, karena Gue jelasin dulu nih Oke okay. uh, Ketika Potti leading uh, Line-nya bagus Mulus <tip> Dafa juga rapet Uh, tapi Dava ada sedikit di sini dia nggak sabaran. Tuh harusnya bisa nahan yang di sebelah sini tadi ini. Ya, ketika dibalik Dava leading, uh, uh, Poti juga ngikutin lainnya bagus lain. Tapi agak sedikit keteteran dan sedihu agak Poti nggak sabaran. Agar lebih... jadi gua memilih Dava menang. Dafa menang. Thank you banget, One Pots, tapi lu keren banget, Dava lu juga keren, tangannya dingin banget! Hahaha <laughs> oh, Deg-degan! Ini pertandingan yang keren banget, baru sampai uh, yang udah bisa sampai round 3, dan kita akan kasih hadiah untuk Om Dava. Gua mau ngucapin congrats buat lu, karena lu menang, dan ini hadiah dari Helihan SRC GoPro. Wih! Wih. Mantap! Gua mau nanya nih, lu... Kenapa bisa menang dari 1.40 padahal skillnya gokil juga dia? Tergantung juri kan, kita main aja Main aja? Iya Pasrah banget anaknya Iya Aku tergantung juri iya, iya iya Jadi lu gak ada persiapan apa-apa? Gak ada, tadi cuma nyeting sok. Nyeting sok emang bayi ajaib dia, kayaknya <laughs> Jadi keren banget lu TPR ini you, Thank you, thank you banget Next episode, lu akan gua challenge ngelawan pemenang lain Uhuy. Kita tunggu Aduh. Pemenang yang lain itu kemenang yang lain thank you banget teman-teman yang udah nonton di rumah minggu depan ketemu gua lagi di sini gua akan nge-challenge peserta-peserta lain untuk dapetin 8 besar 8 break ke TGP oke okay, thank you banget ciao dan oh iya yeah, hadiah dipersembahkan oleh Helihan nah thank you banget Helihan for the support dan thank you banget Little Tokyo buat kalian yang mau main RC drift bisa ke sini ke bloknya melantai 3 di sini bebas mau main thank you ciao.